Assalamualaikum bersama saya Safuan Dan hari ini kita akan bermain game Indie yang bertajuk Roger A Spanish Horror Experience Game ni dibuat oleh orang Sepanyol Game ni game horor Sepanyol Tanpa buang masa Let's go Pop. Eh let's go okay, Aku tak tahu Sepanyol punya horor macam mana Malaysia punya horor pun kita tak tahu Apatah lagi Sepanyol lah Your friend has been missing for days. The only clue she has left you is a note in the room with the address Okay so kawan kita hilang Senang cerita Okay and kita pergi Uh, rumah kawan kita lebih kurang I guess So yeah Sepatutnya hari ni aku record game lain Tapi Tak boleh ada problem sikit So takpelah kan Okay right hold right click Look in detail Oh kita boleh zoom Aku terkejut siap bunyi kipas aku kat tepi Okay right, Kita boleh zoom Oh Ni horror experience eh, guys So ready eh untuk jump scare ke apa Boleh lalu ke tak Boleh crouch. Yes tak boleh kau oh, kita ke. Oh, boleh tekan suis lampu. Oh, ada orang datang. Siapa? Left click ring the bell. Oh, okey, okey. Assalamualaikum. Ada orang ke? Tak ada nampaknya. Oh, kita terbuka, baik. Oh, so ini lift tadi kita nak pergi bilik ataupun rumah kawan kita iaitu di bilik 3A. Aku nampak flashlight. Middle click. Middle click aku tak berfungsi apa? Uh, ah finally Apa dia tu? X Oh X lah Aku macam nak hancur lah middle click aku Okay so kita ada first bilik pun ini adalah dapur Adalah dapur Okay sound dia macam tak padu eh Right. Harap lagu ni tak copyright Jangan Uh, pisau kunci yes So, kita dapat kunci. Bye-bye. Lagu Spanyol. Ih. Takde. Tu bukan hora, Tu maybe gambar Queen je. Alright. So, kawan kita hilang eh. Bukan mati. Tapi aku rasa kawan kita dah mati kot. Tandas. Cermin. Ooh. Ada note, Tak tahu dia tulis apa. Ada dah tu kan? Dia bagi tahu something. So, ini ke kuncinya? Bukan. Kita kena cari kunci lain pula. So, kita akan gerak pergi sini. Aku rasa kunci tu untuk bilik tadi tu kot. Bilik yang belakang tadi. Oh, kita boleh masuk sini. Oh, kita guna kunci untuk bilik tu. Nice. Okay, rak dia dah ni. Oh, ni semua note-note ni aku tak nampak. Saya ada tulis apa tau. More convinced than ever my crusade. Will... Oh, dia ni makan pil. Selalulah game-game horror macam ni. Suka makan pil. Oh, nampak ni penuh pil. Weh, bahayalah. J Jangan ni makan pilnya. So, kita ada Jesus di situ. Eh, bunyi apa Hold middle click. Recharge bateri. Oh. Oh dah, okay. Weh, ini main menu main tadi. misai kontot. Kita ada diary. Dan juga next kunci. Eh, aku dah risau ni bunyi pelik-pelik ni Yes So kita kena pay attention dengan Gambar-gambar yep. Yang dikata Jesus ni sebagai clue eh, Aku call apa It doesn't work Of course lah Meow. So kita ikut je darah ni pergi mana Itu dia Jangan-jangan <Gülüyor> <Gülüyor> Tapi bunyi dia tak apa-apa padu sangat lah. Okay. Tak apa-apa dengar sangat. Ni. Yes. Kita jumpa dah kunci. Clue dia mengatakan kunci di belakang Jesus. Ni apa benda daging-daging. Ah ni aku tahu nak buat apa. Right. Ni aku tahu nak buat apa. So sekarang kita dah ada kunci. Kita akan pergi ke bilik yang mana. Aku tak buka lagi. Iaitu bilik ni. Here we go. Aku assume ni bilik last. Sebab ini bilik yang aku belum buka lagi. Gambar. Dan juga read clue. Ignorant mind like an empty bookshelf. That what separate the sheer from my vision. My crusade for the redemption of Spain. Bookshelf. right? Ni dia. Yup. Aku dah agak ada secret belakang ni. Mesti punya. Aku tengah layan-layan tiba-tiba ada orang bawa ni. Oh, dia dah start dah. Dia start dah, guys. Dah start dah. Dia dah start mantul. Dia dah start mantul lah. Mantul lampu. So, aku akan pergi belakang kiri dulu. Sebab aku nak tengok kenapa dia datang ke sini. Uh, ah, yeah, Ya, ini semua Christian yang aku tak tahu. So, macam biasa kita ikut darah. Oh, kawan kita dah kena bunuh kot. Dengan... Oh, ini organ manusia betul ke apa ni? Haa. Huh. Oh, oh. Ada eksperimen kat sini. Oh, oh. Mayat. Ada orang dalam ni kot. Ada orang kau dalam ni. Ini tempat penyiksaan, weh. Uh, kalau akulah sebenar benarnya aku dah gerak dah ni. Just four notes of the glorious melody of the Fatherland are enough to unblock the truth. Just 4 knots. 4 knots. Oh ni. 4 knots. <gasps> Ini dia. Uh, Ada benda terbuka. Sudah pastinya benda terbuka itu. Adalah. Pintu itu. So empat knots Spanish kita dah main. So sekarang ni kita teruskan perjalanan kita. Dan harap-harap, oh, oh, oh. Charge, charge, charge, charge. Flashlight ni penting. Kalau tak, kita tak nampak jalan. So, dia bukan middle mouse, eh. Dia kena pakai X. Untuk charge. So, dia dah buka, I guess. Wow, wow. Aku mati. Aku bukan boleh lari pun. So, buka-buka tu terus lari. Macam tu. keluar dikejar, kejar dia kejar, dia kejar. Uh! keluar keluar lari lari lari uh! Uh! lari lari keluar lift lift, lift. dia ah, uh! lari ke mana siap uh! terkejut aku gila way last Oh yang tu memang ending dia, kau jangan game, jangan buat aku macam tu game, aku terkejut alright <laughs> Oh what a game wey. so game ni game pendek je The Spanish Horror Experience, Rojo dia mula-mula dia build up tu yang biasa tu lepas tu dah hujung-hujung tu jump uh, jumpscare dia takde lah banyak sangat tapi dia punya perasaan takut tu yang menyebabkan aku jadi risau kan benda tu nak datang daripada arah mana apa pun harap-harap korang enjoy Sepatutnya hari ni ada konten lain Tapi tak lah PC aku buat problem So aku letak je lah game ni Hopefully korang enjoy Kalau korang suka dengan video ni korang like Kalau korang suka korang subscribe Memang membantu aku sangat Dan juga korang komen kat bawah Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang Assalamualaikum dan bye-bye